Allahumma rabban nas adhi bilba'asa wa shfi'i wa anta shafi'i La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Bismillahi arkiq min kulli shi'i yu'zi Min shari kulli nafsin au aynin hasidin Allahu yashfi'i bismillahi arkiq Bismillahi arkiq min kulli shi'i yu'zi Min shari kulli nafsin au aynin hasidin Allahu yashfi'i bismillahi arkiq بسم الله أركيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أركيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفثة في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد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 إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بزينة النُّجُومِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحِرُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِعٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَ تَفَعَّتْ شِهَابٌ ساقب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 هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر قصة في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخدناس الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس و الصفات صفاة فزجرة زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهاكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيءٍ حارد لا يسمعون إلى العلق الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلاهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر صباحا الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Keluar jin yang ada di badan ini, yang mengganggu, yang menyakiti, yang membuat sulit bangun subuh, yang memberi mimpi buruk, yang membuat was-was, yang membuat was-was, yang membuat mudah marah, mudah emosi, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan ini yang ada di kepala, yang ada di tengkuk, yang ada di pundak, yang ada di dada, yang ada di perut, yang ada di pinggang Apabila masih ada jin di badan ini, keluar lewat mulut dengan izin Allah Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Tolong tepuk pinggangnya mbak. Fasubhanaladhi biyadihi malakutu kulli shayyu wa ilaihi turjion. Dorong dari pinggangnya sampai ke tengkuk. Dorong sampai ke tengkuk. Fasubhanaladhi biyadihi malakutu kulli shayyu wa ilaihi turjion. Luar lewat mulut. Luar lewat mulut. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Tinggalkan badan ini keluar lewat muntah atau sendawa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un keluar semuanya dengan izin Allah keluar yang menempel di badan ini keluar lewat mulut keluar lewat mulut keluar yang ada di pinggang yang ada di belakang Mati sendiri, Ustaz. Mati sendiri, ya. Saya lagi, saya lagi rukia, saya lagi rukia, saya lagi rukia. Saya lagi rukia, mohon maaf, saya lagi rukia pasien. Pasien, pasien tuh nggak sabar. Saya udah jadwalkan, kan saya bilang kalau mau daftar, ikuti jadwal antriannya. Ini eh, masih nelfon-nelfon. Saya bukan mau nolong kan Di saat yang sama saya sedang menolong orang lain tuh Iya kan Ini yes. maksud saya Kalau memang perlu cepat carilah perukeh lain Masa nunggu saya gitu Saya lagi ngerukeh loh ini <laughs> Nelpon-nelpon Oke okay. Apa yang dirasakan sekarang Agak ini sih Ringan <tuh> Ya -oh. Eh uh, masih ada rasa berat di bagian tubuh. Masih ada pinggang. di mana? Pinggang. Pinggang oke. Okay. Tepuklah. Oh, sama di situ. Uh, Pak, dulu, Mbak. Tolong ditepuk. Ah, tepuk. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kul Wa safat ya safat fa zajorati zajoran fa ta liatli di koran inna ila hakumla wa hid rabu sama wa tiwal وحفظ من كل, من كل من Tepuk yang, Keluar yang ada di pundak di tepuk agak kuat agak kuat luar yang ada di kepala yang ada di tengkuk yang ada di pundak keluar semuanya keluar yang membuat was-was yang membuat takut, yang membuat mudah marah, mudah emosi. Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Uh, sekarang tolong tepuk kepalanya. Tolong tepuk kepalanya di tengah-tengah sini. Nah, tepuk-tepuk. Fasubahanalladhi tepuk. malakutu kulli wa ilaihi Keluar apabila masih ada jin Yang menempel di kepala Di tengkuk Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Sasubahanalladhi biyadihi Malakutukulli syai'i Wa ilaihi turujong Oke, okay. udah habis kayaknya Udah ringan badanya Udah Ya Allah Oke sekarang saya mau tanya lagi nih. Jadi pertama beli rumah ini nih kapan? Pokoknya kan ini akadnya itu dari Februari, Ustad. kan Februari dari Februari dua ribu dua puluh Itu DP pertama lah istilahnya gitu setengahnya. Nah, kemudian direnov sampai April April itu kan Mas bulan April. di Direnov sampai. Okay, okay. Direnovasi sampai bulan April. Iya. Pindahan April. Oh, pin... April May, ya, Pak? Hmm. Dua bulan aja dari kondisi kayak gini ya? Iya. serem banget ini. Udah lama. Bang, Ustadz, ya Udah lama sekali kayaknya ini kosong nih. Iya. Oke, okay. jadi pertama kali tinggal di situ bulan Mei. Yes, yes, yes. Mei, Mei. Ya, sekitar Mei. Gangguan yang di yang pertama, eh, entar. Anak lihat monster itu. Kapan dia mulai bilang yeah. kayak gitu? Si Ustad itu Oktober, eh, oktober kalau eh, ya Oktober pertama kayak bercandaan gitu saya pikir kan e, ngelihat kartun yang dia tonton tuh Ustaz, ada kan nenek kebagian dari upin ipin itu cuman kok lama-lama dia jadi takut untuk tidur di kamar depan sekarang aja kamar depan nggak ditidurin tuh ustad <tuh>. Paknya kadang-kadang tidur di sana ukuran berapa rumahnya seratus delapan sembilan puluh seratus Iya. Subhanallah besar Kalian hanya bertiga ya? Nah, iya Masya Allah besar rumahnya. Dua lantai kah sekarang? Satu Tetap satu. Kamarnya ada berapa? Kamar sih ada tiga Empat sama yang Empat sama kecil. Kecil buat Kamar mainan nah, anak iya. sih Ustaz Anaknya satu aja kan? Iya ya, baru satu Semakin ke sini ada hal yang berbeda, di beberapa titik rumah terasa berbeda. Terus kalau Mbaknya gimana gangguannya? Ini suaminya nih sering apa susah bangun subuh ya. Malas sholat, sering yeah. di kamar belakang berdiam diri. Tidak komunikasi. Oke. Okay. Kalau Mbaknya sendiri gimana keluhannya? Selamat tinggal di situ Uh, kalau saya sih gak secara langsung cuman emang ke kayak eh, ngerasa muter gitu sih ustad kadang-kadang terus karena suami kayak gitu di kamar terus nggak main sama anak jadi saya gampang marah suka okay. kemudian setelah sering dipakai ngaji anak lebih tenang suami membaik gak, men gak menjendiri lagi mertua masih nemenin sampai suami pulih suami ini ting orang mana orang Jakarta Temanggung Ustadz, Jawa Tengah Temanggung, kemertuanya datang dari sana Ya kemarin kan minggu, kemarin tanggal berapa ya, sekitar belasan itu kan kena demam berdarah Ustadz oh, si, ano, si an anaknya ya Suami, suami eh, suami, oh, ya. suami kena demam berdarah Oh iya, Desember, Oh iya, Desember, Nam, kemudian kan seminggu setelahnya masih nemenin suami karena nggak tega kan saya masih sama anak, terus suami lagi pemulihan jadi nungguin sampai pulih nambah seminggu. Nah itu pas hari Jumat kan sebenarnya suami udah mulai kerja, cuman kan Mae masih ya apa ya masih belum tega untuk ninggalin. Nah Jumat siang itu ada lihat penampakan putih besar ke kamar gitu jalan ke kamar. Oke. Setelah sepekan rutin dibacakan Al-Baqarah, Al-Kafirun, dan Tiga Kul, ada lagi kejadian. tadi itu ya? Saat mertua di rumah. Iya, yang itu. Saat mertua di rumah, ketika sedang mencuci baju di belakang, melihat penampakan sosok putih masuk ke kamar belakang. Oke. Okay. Kemudian suami minta untuk konsul ke Ustadz Musola. Dekat situ kah? Ya dekat, hmm. paling 100 meter Oh dekat, memang di rumah saya dulu ada Sering penampakan nenek-nenek Ini. Itu dari tetangga oh, Kata tetangga Cocok dengan hmm. anak saya yang sering bilang Ada nenek kebayan selama ini Selama ini saya abaikan Karena menganggap yang dia maksud Nenek kebayan upin-ipin Oh sebenarnya anaknya sering bilang gitu ya Iya tapi lagi main gitu loh Ustaz ah. Jadi kan ini Nenek Subayan itu, terus bongkok-bongkok gitu, jalan dia bongkok-bongkok gitu Ustaz, hmm. kami tiruin aja mas. maksudnya kan kecandaan dalam waktu itu yeah. Pas waktu itu kecandaan hmm. Beberapa teman yang sensitif bilang ada makhluk di beberapa titik, di ruang makan kalau dari anak saya di kamar depan dan kamar belakang di gudang kemungkinan juga ada karena hawanya berbeda. Setelah dibacakan ini yang Al Bakara tadi itu ya, juga kadang-kadang ada ada aja barang yang terjatuh padahal sedang tidak ada angin. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi gini. Kalau dari ceritanya, sepertinya ini memang gangguan jin dari rumah itu ya. Wallahu alam. Ya kan rumah itu udah lama kosong. Biasanya itu di, yeah. ditempati mereka berhabitat di situ. Nah, pas kita datang ya mereka merasa terganggu secara ter teritori. Secara teritori mereka itu kan yeah. para bangsa jin itu kan mereka mengutamakan tinggal di tempat yang yang jauh dari manusia atau atau tidak ada manusianya gitu kan kayak bangunan kosong walaupun itu sebenarnya di dalam Kompleks perumahan tapi karena itu kosong artinya tidak ada aktivitas manusia jadi mereka nyaman di situ terus kita datang terus kita datang nah itu secara teritori mereka terganggu yang kedua karena kita muslim karena kita muslim kita beribadah di dalamnya kita baca Quran kita sholat kita berzikir itu sangat apa itu menambah lagi gangguan buat mereka. Mereka sangat tidak nyaman. Makanya biasa makin kita ibadah, makin kita rukiah rumahnya itu, kita makin diganggu biasanya. Hmm, nah, mungkin yeah. mungkin yang dialami suami ini adalah bentuk gangguan itu gitu. Kalau anak kan sering dinampakkan. Dia nampakkan diri karena yeah. untuk nakuti kan. Kalau suami ganggunya kayak gitu. Tapi kalau seperti ini se apa reaksi rukiahnya berarti ada di badan berarti ini. Ada di badan. bazar Terus gimana, Ustaz? Ya itu kan udah dikeluarkan dengan rukyah, Dengan izin Allah ya. hmm. Nah jadi kalau uh, uh, Untuk menghadapi mereka ya Yang ada di rumah Yang mengganggu di rumah itu ya Dengan menghidupkan ibadah di rumah itu Dengan menghidupkan ibadah Jadi Jangan. kita itu seperti berperang Dengan mereka Kuat-kuatan ya. Yang menjauhkan mereka Yang mengusir mereka dari rumah itu adalah Zikrullah apakah itu baca Quran apa itu sholat apakah itu kalau kita mendengarkan kajian agama di dalam rumah sedangkan yang mendekatkan mereka, yang mendatangkan mereka itu perbuatan maksiat perbuatan maksiat, kalau kita melakukan perbuatan maksiat di rumah, nah itu mereka jadi suka datang ke tempat itu, atau kita melang melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, misalnya kita memajang foto atau gambar makhluk bernyawa di rumah. Misalnya kita uh, mem memperdengarkan musik di dalam rumah. Misalnya kita uh, memelihara anjing di rumah. Misalnya kita memiliki patung makhluk bernyawa di rumah. Misalnya kita uh, punya lonceng atau yang semacam dengan itu di rumah. Nah itu biasanya mereka suka datang ke situ. Atau kita uh, misalnya... Uh, Memiliki benda-benda klenik, misalnya apakah jimat, apakah benda pusaka, misalnya, atau kita memasang sesajen. Misalkan pada orang-orang tertentu, biasanya rumahnya dikasih sajen. Nah, itu, itu suka mereka datang. Nah, itu uh, oke. Okay, rumah itu sama ya, membacakan Surah Al-Baqarah. Tapi tolong dipahami, ya, tolong dipahami. Jangan dikira sekali baca surah mereka langsung hilang dari rumah tidak. Kenyataannya tidak begitu. Karena ini nah sebagian orang itu sebagian orang itu mengira kalau rumah udah dibaca surah sekali aja maksudnya dibacakan uh, surah al-baqarah terus setannya otomatis pergi ndak kayak gitu. Kenyataannya ndak kayak gitu. Dia pergi betul dia pergi. Nanti dia balik lagi karena itu tadi mereka mengklaim ini tempat mereka. Ini tempat kami. Kami sudah ada di sini lebih dulu daripada kalian. Kalian harus pergi dari sini. Nah yeah. itu mereka tuh kayak gitu. Makanya itu tadi modenya mode yeah. perang. Mode perang. Kalau mode perang tuh kuat-kuatan kita yang kuat apa mereka? Masalahnya itu kan kadang kita tuh gini. Aduh, baca surat Al-Baqarah nih repot. Dua jam setengah, lama. Saya sibuk, saya harus kerja, saya ngurus rumah, ngurus anak, nggak sempat. Nah, itu kita tuh banyak di, di, direcokin dengan hal seperti itu. Gitu. Jadi susah kita mau fokus. Tapi itu, itulah tantangannya. Solusinya itu yaitu bacakan surat bakar. Atau yang kedua, cara merukia rumah itu yang kedua, yang kemarin saya berikan itu. Bacakan rukia di air, kemudian disemprotkan ke rumahnya. Diniatkan supaya untuk mengusir mereka. Nah terus gini Kalau orang uh, Di masyarakat tertentu Di masyarakat tertentu Tapi ini cara yang salah ya Ini saya jelaskan dulu, ini cara yang salah Mereka kalau mau minta gaib itu pergi Mereka melakukan suatu uh, Apa uh, Persembahan, memberikan suatu persembahan Atau menunjukkan bahwa Mereka itu tunduk kepada Si bangsa gaib si jin itu, misalnya gini, mereka bikin sesajen, bikin sesajen terus. Nim apa istilah bahasa Bahasajen itu nimbung uh, kayak eh, uh, permisi gini-gini, gini, Mbah. Mohon maaf, kami mau tinggal di sini. Sekiranya Mbah ada di sini, sudah lama. Mohon sekiranya untuk pergi. Ini kami berikan Sajian Nah, itu itu cara yang salah ya. Itu sebagian orang melakukan itu. Itu sebagian waktu. Nah, kalau kita mau ruqyah, kita kita niatkannya mirip mirip seperti itu sih. Mirip seperti itu tapi tapi bukan seperti itu. Jadi waktu kita air ruqyah itu kita niatkan aja gini. Siapapun yang ada di sini mohon atau silakan pergi. Siapapun yang ada di sini silakan pergi ini mau saya semprot. Kalau mereka tidak pergi, ya resiko kan kena semprot air roknya itu mungkin mereka uh, sakit, mungkin mereka terbakar, mungkin mereka panas. Nah, itu walaupun walaupun itu tidak harus juga kita cukup niat dalam hati aja, minta kepada Allah, "Ya Allah, saya mau bersihkan rumah saya dari bangsa jin dengan menyemprotkan air roknya Itu kan medianya aja, air roknya itu medianya saja. Gitu, hmm. kita semprotkan gitu. Ya. Nah. Niatnya untuk membersihkan rumah Jadi biar mereka pergi dengan izin Allah gitu. Dan tolong dipahami juga Tidak serta-merta Kita semprotkan hari itu Hari itu langsung beres urusannya Dia langsung pergi, hmm. enggak, balik lagi, enggak Kenyataannya tidak seperti itu Iya hmm. kan, enggak hmm. seperti itu kan hmm. Nah mak ya. makanya itu Jadi ini Uth, Pernah anak saya tanya juga Masih ada apa enggak gitu Pada waktu itu dia jawab enggak Terus kan Malam dia kayak diem nunduk, itu saya udah feeling kalau pasti ada lagi, gitu. Jadi memang habis disemprot itu mungkin pergi ya Ustadz, terus uh, malam itu dia bangun lagi. lagi memang. Ya, gitu memang. Dan pindah-pindah Ustadz, kemarin kan katanya di lemari bagian atas, terus semalam itu, itu nggak ada, katanya di situ. ada Itu kan sekarang di kasur situ, pindah ke kasur, Jadi mungkin ya. Kalau dari anak saya. Oke. Okay. Ya, jadi prinsipnya seperti itu ya dilakukan seperti kita berobat. Maksudnya seperti kita mengobati badan kita. Prinsipnya itu berobat itu kan sampai sembuh. Hmm. Kalau belum sembuh ya terus saja berobat, terus saja minum obat, gitu kan. Kalau rumahnya masih terasa tidak nyaman, terus saja lakukan pembersihan rumah. Uh, kemudian gini untuk antisipasi aja ya. Siapa tahu nih, siapa tahu anaknya juga. Ya siapa tahu ada jin leluhur yang ngikut ya kan? Siapa tahu ya, kan kita belum belum eksplor nih. Uh, kita antisipasi aja gitu. Siapa tahu benar, nah sebaiknya kita rukyah juga. Sebaiknya dirukyah juga anaknya, ya. ha. Itu aja. Ya nanti, di ha, nanti ya, dijadwalkan ya. lagi aja, ha. Dijadwalkan lagi aja. Baik, semoga Allah ya. mudahkan melanjutkan. Uh, pembersihan rumahnya ya Tetap uh, Hidupkan mm. uh, Tetap hidupkan ibadah di rumahnya Sebagaimana yang Apa yang Nabi uh, Yang Nabi perintahkan kepada kita ya Janganlah kamu Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan Maksudnya itu Kuburan itu kan sepi Sepi dari ibadah Sepi dari aktivitas ibadah Jadi kalau rumah itu tidak dihidupkan dengan ibadah Itu seperti kuburan gitu Seolah-olah seperti kuburan Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan Dan setan akan lari dari rumah Yang di dalamnya dibacakan surah al baqarah Oke okay? Ustaz, ada pertanyaan oh, yeah, Ini suami kan uh, Hobi di burung Jadi loba burung gitu kadang Dapat pihak pentingan burung itu termasuk Yang tadi itu bukan Ustaz. Termasuk patung itu kan Jalannya bentuknya burung gitu ya. Iya. Gini. Ada macam-macam burung. Iya, solusinya gini. Eh uh, <laughs> ya, maksudnya itu mungkin jadi kebanggaan su suami ya karena burungnya menang lomba gitu. Iya iya iya. Ya intinya gitulah ya. Katung itu sebenarnya tidak ada di dalam rumah karena malaikat rahmat tidak mau masuk rumah. Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah yang ada empat. Pertama rumah itu ada gambar makhluk bernyawa, yang kedua ada patung makhluk bernyawa, yang ketiga ada lonceng, yang keempat ada anjing. Hmm. Wallahu a'lam. dikondisikan ya. Baik, mungkin cukup untuk sesi rukyah ini. Semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan pembersihan rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, terima kasih.